Oke, okay, baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuriddin wad. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amba bantu Puji syukur marilah kita ke kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana hari ini Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul, untuk menuntut ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapatkan, insya Allah akan bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anak kita semua. Sebab serta salam marilah kita rujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad, saudara Alaihi Wasallam Baik Bapak Ibu semua, alangkah baiknya kita awali dulu kegiatan kita di sesi kolaborasi aksi nyata 1.4 tentang disiplin positif antara kolaborasi saya, Pak Suhendra, dengan Ibu Hana Handayani, SPD. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang hari ini alhamdulillah telah uh, memenuhi undangan kami uh, untuk belajar bersama kita di sini terkait dengan disiplin positif yang kami uh, dapatkan di kegiatan calon guru penggerak angkatan 6. Uh, kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk sesi berikutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hanna Handayani S.Pd. Kepada Ibu Hana kami persilahkan. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu Terima kasih, Pak Suendra, Bapak, Ibu, Guru semua yang saya hormati. Mohon izin, di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan calon guru bergerak. Nah, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa memberikan manfaat khususnya bagi saya dan Bapak-Ibu semua, terutama untuk kemajuan anak-anak peserta didik di sekolah kita tercinta. Nah, baik, Bapak-Ibu semua. Nah, di sini yang pertama Saya akan menyampaikan eh, Tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu Yang pertama yaitu Peserta dapat menjelaskan Makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Deisser Dan risposepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari Serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus Respon kepada teori kontrol Kemudian yang kedua Peserta dapat menjelaskan makna disiplin positif dan menamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga telah tercipta sebuah budaya positif. Jadi itu tiga tujuan pembelajaran yang akan dicapai Kemudian berikutnya Di sini saya akan mengibaratkan e, teori tentang buka kepala tangan ya, Yaitu buka melawan tutup kepala tangan Di sini saya ibaratkan Bapak Ibu mempunyai e, sebuah barang berharga di tangan Kemudian bagaimana Bapak Ibu mempertahankan barang berharga tersebut yang pertama pertanyaannya mengapa Bapak Ibu membuka kepala tangan, kemudian yang kedua mengapa menutup kepala tangan, dan yang ketiga siapa yang mempunyai kendali atau kontrol yang pertama dulu saya jelaskan, pada saat kita membuka kepala tangan, itu diberatkan pada saat eh, kita memposisikan guru kemudian ada saatnya kita eh, hilangkan egoisme dan idealisme kita sebagai guru apabila hal tersebut bisa memberikan kenyamanan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, mengapa kita menutup kepala tangan? Itu diibaratkan kita memegang sebuah amanah. Apapun yang akan diberikan, misalkan diberikan hadiah, diberikan suara, dimarahin, dipinadasi. Tapi karena kita merasa memegang amanah apapun yang akan kita dapatkan kita bersikukuh untuk mempertahankan apa yang kita apa yang kita yakini dan apa yang kita pertahankan. Kemudian yang ketiga, siapa yang punya kendali? Tentu saja ini kita sendiri. Jadi ini kaitannya ketika kita memposisikan sebagai guru terhadap murid dan terhadap rekan kerja. Jadi apabila ada rekan kerja yang memberikan saran ternyata itu baik buat kebaikan semuanya maka kita tidak harus mempertahankan egoisme dan idealisme kita sendiri. Lanjutkan. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Silakan bapak ibu jawab dalam hati. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua membaca atau membersihkan halaman sekolah bisa meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, jadi dalam hal ini ternyata hukuman itu tidak selamanya bisa mendisiplinkan anak. Jadi ada kalanya guru bisa mengontrol perilaku anak, tapi ada saatnya si anak juga tidak menerima atau menolak kontrol dari guru tersebut. Lanjut, Nah, di sini ada ilusi kontrol. Ilusi itu Bapak Ibu diajak uh, membayangkan, apakah Bapak Ibu di sini pernah melakukan atau bahkan ingin melakukan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada kalanya uh, sebagai guru kita bisa terus-terusan mengontrol murid Pada saat murid tersebut bisa menerima perintah dari guru Tapi ada kalanya murid tersebut juga menolak Jadi setiap e, perilaku menurut teori itu memiliki tujuan tersendiri Termasuk pada saat perilaku tersebut juga tidak disukai Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan Membuat orang merasa bersalah Dapat menguatkan karakter Nah sekarang Bapak Ibu Pernah enggak sama peserta didik? Misalkan gini, anak berbuat kesalahan Contohnya tukang kamu Berbeda seperti itu Jadi aja seperti ini Pernah enggak Bapak Ibu Memposisikan diri Kemudian membuat si anak itu Merasa bersalah Pernah ya? Nah, menurut ilusi itu bisa menguatkan karakter, ternyata tidak. Jadi, hal tersebut akan membuat si anak e, merasa terbayang-bayang terus dengan kesalahannya, justru membentuk karakter yang e, tidak positif. Kemudian, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, contohnya dengan bujukan. Jadi, biasanya kita membujuk ke anak murid. Ayo, eh, coba diisi ke Tapi ketika guru tersebut tidak mengontrol Ada kalanya si murid juga tidak menulis CHS Jadi anaknya merasa ketergantungan dengan guru Oh, iya orang saya tidak ditanya sama guru Ya udahlah, gak usah isi CHS Tapi kalau ditanya, maka dia akan terus-terusan menulis CHS Kemudian yang keempat Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak, memiliki hak untuk memaksa Nah, ada kalanya setiap orang dewasa itu pasti bisa memaksa orang yang lebih kecil Contohnya di sekolah, guru bisa memaksa, apa, memaksa anaknya untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita Ternyata hal itu dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan rasa tidak suka atau rasa dendam Mungkin untuk anak kecil e, tidak begitu nampak. Tapi untuk anak seusia SMP SMA, kalau dipaksa terus tidak sesuai dengan keinginannya, lama-lama akan menimbulkan efek yang negatif. Nah, di sini disiplin positif itu seperti apa? Jadi disiplin positif itu sering dihubungkan dengan tata tertib, kepatuhan, hukuman dalam budaya kita. Makna kata disiplin yang ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang Kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan Contohnya misalkan kita harus masuk 745 Nah sementara kalau yang tidak terbiasa disiplin Mungkin itu akan e, dirasa ketidaknyamanan Itu mungkin salah satu contohnya Kemudian disiplin adalah kontrol diri dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan mulia Yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai Nah tadi tiga motivasi manusia itu yang pertama Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri Jadi itu tiga motivasi yang dimiliki oleh manusia Kemudian berikutnya Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal Yaitu nilai-nilai atau sikap positif manusia Prinsip-prinsip kuliah yang disepakati bersama Lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya yaitu kesehatan, keselamatan, empati, komitmen, kebahagiaan, keadilan, gotong royong dan kreatif. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh anak Indonesia yang kita kenal dengan P6 ya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan mahala mulia berkebenekaan global mandiri, bernalan kritis kreatif dan gotong royong jadi itu nilai-nilai kebajikan secara keseluruhan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam hubungannya dengan disiplin positif nah berikutnya yaitu teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi Nah, apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin dari ketiga teori ini, nanti Bapak-Ibu bisa e, bertanya kepada diri sendiri Yang mana yang sering dilakukan kepada peserta didik? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Yang pertama, hukuman Hukuman itu bersifat tidak rencana atau tiba-tiba Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis Murid atau anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya Kalau hukuman Kemudian konsekuensi Kalau konsekuensi sudah terencana Atau sudah disepakati Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru Nah konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data Yang umumnya dapat diukur Sedangkan restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaannya nih. Silakan Bapak Ibu jawab dalam hati ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah Nah ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Kemudian yang kedua Lari mengelilingi lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah Kemudian yang ketiga membersihkan coretan yang dibuatnya di meja Nah dulu Pak ada yang mungkin bisa berpendapat, yang nomor satu kira-kira hukuman atau konsekuensi. Hukuman, hukuman. oke. Okay. Yang kedua, hukuman. hukuman. hukuman. Yang ketiga, konsekuensi. konsekuensi. Sekarang kita lihat ya. Nah, yang nomor satu, mencatat 100 kali di dalam buku, dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini mungkin karena sudah disepakati Sehingga termasuk konsekuensi Tapi kalau ini belum disepakati Berarti termasuk hukuman Kalau spontan ya Kemudian yang kedua termasuk hukuman Karena spontan Misalkan kasih anak terlambat Ayo lari dua kali keliling Nah berarti itu termasuk hukuman Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja Karena udah disepakata Maka hal ini disebut Konsekuensi Lanjut Pak Nah yang berikutnya Selain tadi e, Motivasi kemudian Hukuman Konsekuensi dan restitusi Ada juga keyakinan kelas Nah ini mungkin yang bisa diterapkan Di kelas e, Bapak Ibu semua Apa sih keyakinan kelas itu Nah nilai-nilai keselamatan Inilah yang kita sebut sebagai Suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih termotivasi seseorang dari dalam yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan, sekolah, atau menentukan isi dan misi. Atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah Nah yang berikutnya Keyakinan itu Keyakinan kelas tersebut Bisa dibuat dengan beberapa rangka Sebagai berikut Yang pertama Yaitu mempersilahkan e, Warga sekolah atau murid-murid Untuk mencurahkan pendapatnya Contohnya ketika bapak ibu di kelas Ayo anak-anak Gimana nih supaya di kelas itu tertib apa yang anak-anak mau itu Nanti anak-anak menuliskan kemudian nanti guru menginventaris pendapat dari beberapa dari semua peserta didik. Nah, kata-kata yang ditulis oleh anak itu tidak menggunakan kata yang negatif, tapi harus yang positif. Contohnya, jangan berlari di kelas. Jadi diganti dengan kata positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian yang keempat, nih, ditinjau kembali. Curhatan anak-anak itu jangan sampai kemauan anak kebablasan. Contohnya boleh makan saat belajar. Nah, tidak harus dimasukkan semua keinginan anak. Nanti bisa mengganggu. Tapi dipilih. Nah, ini ada contoh e, beberapa dokumentasi ya. Nanti. E, apa, kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya setelah inventaris bisa ditempel di kelas supaya semua warga kelasnya bisa melihat dan mengingat nah ini contohnya yang sudah saya lakukan di kelas 1A ini jadi anak-anak yang pertama menuliskan pendapat mereka di sebuah kertas apa pendapat namanya ini? Think note ya hmm di not Nah, nanti setelah menulis, kemudian anak-anak menunjukkan. Nih, memastikan kalau setiap anak itu sudah menuliskan pendapatnya atau keinginannya. Nah, setelah ditulis, kemudian anak menempel. Jadi tahu, oh ini saya sama nih, sama teman saya e, keyakinan kelas yang di apa yang diinginkan oleh mereka. Jadi itu yang sudah e, Aksi nyata yang sudah saya lakukan Tentang keyakinan kelas Kemudian berikutnya Nah ini untuk berikutnya Nanti akan e, disampaikan oleh Pak Suedra Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Mudah-mudahan bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, uh, Bapak Ibu semua, saya melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Bu Hana uh, Dari tahapan yang ada, uh, saya izin ke depan ya Bapak Ibu Bu Hana silakan. Oke, okay, dari tahapan yang ada, yang pertama terkait dengan uh, disiplin positif ini adalah uh, Pertama tadi yang disampaikan oleh Bu Hana, membuat kesepakatan kelas Apabila sudah disepakati kelas tersebut Uh, nilai apa yang uh, yang sudah disepakati contohnya kalau anak-anak uh, melanggar aturan contohnya terlambat nah semuanya sepakat gitu ya sepakat untuk membuat kesepakatan tersebut bukan hanya egois dari guru gitu ya bukan hanya usulan dari guru tapi siswa sendiri yang menyepakati baik itu tugas chs dan lain semuanya itu ada kesepakatannya nah setelah apabila nanti melakukan pelanggaran dari kesepakatan itu maka dilakukanlah di sini restitusi. Nah hari ini kita akan membahas tentang restitusi 5 posisi kontrol. Sebelum masuk ke materi ini, uh, saya ingin semua bapak ibu mengikuti uh, spriking yang akan kita lakukan di sesi hari ini. Boleh berdiri semuanya dulu, Bu Amrita. <tuh> Oke, okay, baik uh, bapak ibu kita spriking terlebih dahulu. Oke, okay. boleh tepuk tangan dulu, buat kita semua. bapak ibu uh, seperti patung pacong seperti ini bisa ya? oke okay. kalau mengata, saya mengatakan ojek maka berpasangan berdua nah cari pasangannya berdua kalau mengatakan bunga uh, bapak ibu yang satunya di tengah yang berduanya uh, apa? Uh, berpegangan tangan di tengah dan terakhir uh, tiga orang jadinya dan yang terakhir contohin iya yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah itu yang terakhir ada kereta kalau kereta 5 orang banyak pak ah, banyak ya bapak ibu oke bisa semuanya sudah oke oke oke oke <tuk> bapak ibu banyak itu <ada tuk> Bu, uh, bu sila sini, boleh balik lagi ke keretanya ya saya boleh berdua kereta ini ya, Enggak, boleh bisa pak <laughs> nah oke saya uh, tanya syarat yang paling depan begini boleh begini ke depan menghadap ke depan pegang pundaknya nah hari ini games gamesnya adalah ketika yang depan uh, kita akan uh, games uh, ke depan cepat cepat mengikuti gitu ya, jadi uh, tempat-tempatan cepat-cepatan menghitung siapa yang kalah, uh, dia boleh duduk kembali ke tempatnya yang pun harus kembali ke belakang, giliran ke belakang nanti akan minggu uh, lagi dengan cara, bapak ibu uh, boleh hangat tangannya uh, yang mana tangan. nah uh, seperti sulit, tahu ya nah tapi ini jumlah, gitu ya, menjumlahkan bu ini sama bu Okta contohnya boleh 5 0, 3 2 1 0 juga boleh. Siapa yang bisa menebak dengan cepat berarti itu menang. Kalau yang kalah boleh duduk. Iya, saya ya. Bapak Ibu, ya, boleh keputaran dulu sama. Uh, Ayo semangat ah, kelompoknya. Oke semangat kelompok 1 2 3 5. Oke. Ini ke belakang. <laughs> ya, ke belakangnya Pak Andi. Siap. Tambah, 1 satu, dua, tiga, tiga, duluan, Mbak Ya, satu, dua, tiga, tiga. Berikan dulu 3 Ibu. Kan, auto berapa tiga? Ah, yang salah ya, waktu ulangi Posisi kontrol yang akan kita bahas di sesi hari ini, yang pertama kita guru, ini perannya ada lima: saat kita mendisiplinkan anak, yang pertama kita sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari kelima ini memiliki cara yang sangat berbeda Antara guru yang satu dengan guru yang lain saat uh, melakukan kedisiplin, uh, kedisiplinan terhadap anak Mari kita simak uh, video berikut Tapi sebelum menyimak video ini uh, Bapak Ibu tugasnya yaitu uh, Bapak Ibu silahkan berpasangan Satu Berpasangan dengan jumlah dua orang saja, boleh kanan kirinya, nanti akan ada diskusi. <tuh> Oke, saya bagikan terlebih dahulu. <tuh> uh, Bapak ibu ada pulpennya, kalau nggak ada pakai spidol di atas. Ada yang belum dapat kertasnya? Karena mobilnya. Ada yang belum dapat spidol atau alat tulis? Ada lagi? Oke, okay. sudah mendapatkan uh, alat tulis semua. Nanti uh, saya akan memutarkan video dari kelima. Uh, posisi kontrol ini jadi akan satu-satu uh, akan diperlihatkan sebagai penghukum, manajer, peman, dan lain sebagainya nanti Bapak Ibu boleh diskusi dengan teman kelompoknya sekarang boleh uh, berhadapan dulu silakan. oke, okay, boleh berhadapan nah setelah ini nanti apa yang akan ditulis yaitu hal apapun yang Bapak Ibu Uh, Tangkap dari video ini Bisa hal negatifnya Bisa hal positifnya Dari tindakan yang dilakukan Oleh uh, Pemeran berikut ini Salam bahagia Ibu dan Bapak Uruher Lihat eh, video berikut ini, silakan nanti dicatat kalau sudah selesai. Bisa Ih, jangan semua, taipan itu ada lima Makassar ini coba sih, saya nah, nanti ada lima video ya. Pak hai, yang hai, hai, ada di belakangnya ya hai. Hai, hai, di depan jadi Masak aja dulu nah, Udah mabes. ya, kita boleh Ya, masuk aja di tempatnya Boleh di bawahnya Atau di belakangnya, takut berat tadi ada yang belum? <laughs> <laughs> Okay, baik, uh, Bapak Ibu kita lanjut dengan video yang kedua Kalau tadi menurut Bapak Ibu, video tadi itu dari lima posisi kontrol kira-kira uh, sebagai apa gunanya? Perhukum hukum. oke okay. Kita lanjut ke dengan video yang kedua porque Yes, yeah. sir. Kita akan masuk ke video yang ketiga atau posisi kontrol yang ketiga Perhatikan video berikut ini, silahkan Untuk saja peserta untuk menjaga suasana tempat santai Yang sudah disana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja dalam sistem. Oke, silahkan Bapak Ibu di tangan. yang sudah, seperti biasa di di poin ketiga. 30, pas istirahat kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya baik bu posisi kemarin ya, silakan ya, pakai Pak budi sangat Tinggal satu video lagi yang sempat mana belum siap sepertinya bata -bata. Ada yang masih kurang kertas Sudah cukup ya? ya. Selesai, ya. Kan? Oke ini posisi yang kelima atau yang terakhir Sebagai posisi manager Bu. Selamat pagi Narek Maaf Bu Saya iya Sekolah masuknya jam 7 Sekarang sudah jam 7 20. Jadi sekarang bagaimana Narek? Maaf Bu Selamat masalah saya semalam Baiklah menurut kamu Keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hmm, menghargai diri sendiri Dan Orang lain mungkin Narek ya,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 oke silakan bapak ibu langsung di, di poin <tuh> oke baik eh, bapak ibu nanti setelah ini akan ada presentasi ya eh, sedikit eh, tanggapan dari bapak ibu terkait dengan kelima posisi kontrol ini nanti poin 1,2,3,4,5 2 3 4 5 siapa yang akan menyampaikan untuk sesi kali ini hanya tiga posisi kontrol saja hanya 3 dan ditentukan oleh bapak ibu bapak ibu sendiri setiap kelompok akan mempresentasikan hanya satu barang aja nanti siapa pun boleh mempresentasikannya di sini kemudian bapak ibu boleh memperhatikan sama-sama buhana boleh dipilih siapa Dia kira yang pertama Oke, okay, silakan kelompok Bu Ika bisa. Bu Ika atau Bu Essi boleh. Saya Saya ah, Boleh. Di ya. sini nanti Ibu menjelaskan terkait dari kelima poin ini. Mau yang mana? Yang Ibu jelaskan ke teman-teman. Uh, tanggapan Ibu boleh. Uh, tanggapan sendiri ataupun boleh. Tanggapan teman-teman. Uh, ya, ah, Oke, okay, boleh. Beberapa saja boleh. Ya, ya. Terima kasih, nah. Terima kasih waktunya. Uh, kali ini saya ingin menanggapi posisi tadi e, sebagai teman ya itu posisi ketiga e, posisi ketiga e, sebagaimana pendapat teman-teman bahwa di sini e, posisi sebagai teman guru e, berperan sebagai teman dan mengajak e, peserta didik untuk rasanya nyaman gitu dan hmm. siswa pun jadi lebih terbuka untuk e, menyampaikan kesalahannya gitu. itu pak mungkin boleh tepuk tangan untuk Bu Ina silakan pilih kelompok yang tanah uh, lain uh, yang mana kira-kira? Oh, masuk saja Bu oh, ya, Bu Ina, Bu Ina, Bu Ina ya? ya silakan Bu Ina baik kasih, saya mau menanggapi tadi uh, yang uh, ini positif atau negatif boleh bebas saya mau menanggapi yang negatif aja deh yang kedua ini uh, Dimana mana guru uh, memberikan pernyataan uh, yang membuat siswa merasa bersalah Gitu aja ya boleh disebutkan uh, positif atau negatif? Oh iya, yeah. uh, yang dilakukan guru menurut saya sih itu uh, negatif ya Karena apa yang keluar jadi dari pernyataan guru kepada muridnya itu Bukan sesuatu hal yang uh, memotivasi peserta didik Malah membuat dia merasa bersalah Apa yang terjadi sama guru tersebut merupakan salah si peserta didik Jadi beban kayaknya ya, buat peserta didik ya, terima kasih Saya mau pilih pak andi ya, ya, ayuh, ya, ayuh. Ya, ayuh. Ya, pak andi terakhir, kalau terakhir oh ya boleh pak boleh pak andi satu kelompoknya ya. yuk silakan ya boleh dulu pak ya. terbukaan tapi dinas tidak yang guru sebagai manajer terbukaan tapi tidak transparan dan memberikan kesadaran dan butuh sandaran, oh, ya. memberikan kesadaran dan butuh sandaran juga di sini kan seorang guru bisa memberikan apa keterbukaan dari apa yang dilakukan oleh siswa konsekuensinya ada dan ketika siswa tidak bisa melakukan itu ada dia tempat bersandar itu tadi itu ada kakak ada ibunya penjaga kantor. Okay. Yeah. Boleh? Boleh tetep tangan Bapak Ibu? Oke, okay, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semua atas uh, presentasi yang tadi disampaikan uh, Pertanyaannya Dari kelima posisi kontrol ini kira-kira Bapak Ibu milih yang mana? Yang paling bagus menurut Bapak Ibu? Boleh acungkan tangannya kalau 5 berarti milih 5 dua pilih dua, satu pilih 1 5 semua? oke okay, berarti sepakat ya posisi manajer adalah posisi yang paling tepat ketika kita melakukan uh, namanya institusi sebenarnya ya ketika kita mendisiplinkan anak berarti posisi lima ini yang paling uh, bagus dibandingkan dengan posisi yang lain pertanyaan yang terakhir posisi mana yang paling tidak baik dilakukan oleh seorang guru? boleh acuman tangannya? sangat sepakat ya oh, nomor dua ada yang nomor dua oke okay. nomor satu nomor dua dan nomor satu oke okay. ini ter tergantung kepada kita semua ya setiap belum punya uh, punya pola pikir yang berbeda punya cara yang berbeda dalam disiplin anak-anak mungkin ada yang mengatakan nomor satu itu masih lebih baik dibandingkan dengan nomor dua Berikut pun dengan sebaliknya baik bapak ibu semua nah kita uh, sekarang akan masuk ke poin yang ketiga atau yang terakhir dari inti uh, materi ini Sebenarnya materi ini intinya hanya tiga saja yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas dan yang kedua adalah restitusi nah itu dari kesepakatan kelas yang sudah dilakukan atau sudah disepakati di kelas nah biasanya memang ada satu lagi namanya kesepakatan sekolah Nah, jadi kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah itu berbeda, seharusnya gitu ya, apabila nanti pihak sekolah membuat suatu aturan untuk siswa diberlakukan untuk seluruh siswa itu berbeda dengan yang ada di kelas. Gitu. Contohnya, kalau terdapat, kira-kira itu kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Bisa dua-duanya kali ya, kalau nanti ada grup piket seperti yang tadi sekolah hari ini dilakukan oleh grup piket Ya tapi kalau nanti masuk kelas lagi, dihukum lagi gitu ya sama wali kelasnya jadi dua kali mendapatkan uh, hukuman atau punishment gitu ya oke okay, baik, bapak ibu kita masuk ke yang ketiga yaitu uh, restitusi uh, sebelum masuk ke ketiga kita lihat dulu saja video uh, berikut ini mudah-mudahan kita sama, uh, bisa mendapatkan pelajaran dari video ini Salam dan bahagia Ibu dan Bapak, Guru Enak Oke ya, boleh disimak sama-sama Siap, ya, ya, Pak Sudah lama ya, lagi bersama Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, sele banget Masa aku tidak tayu konfintah, Pak? Ya aku marah lah, aku balik mengetahui kan di depan kelas Sele banget Oh begitu, ya pasti kamu marah dari Bapak juga akan marah apabila ada yang mengunduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya lah mematahin ekel Pak, sel banget. Saya buka-buka dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah. saya diam saja pak. Ya Saya kira diri lah. Masa saya dicuntutkan fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu Untung kamu tidak bertindak lebih bergabar lagi Hanya mempertahankan Iya pak Untung saya masih bersabar dan hanya mempertahankan Berus pada hal, saya pasti bela diri lah Ya pasti ya Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar Kamu memilih untuk tidak berubah lebih parah lagi nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta minta Eka di kelas tindakan kamu itu kira-kira sesuai -kira dengan keyakinan kelas atau prinsip tidak? enggak pak capek pak jadi aku marah jadi keyakinan atau prinsip mana yang pun sesuai dengan keinginan kamu ya saya sebenarnya sangat peduli orang lain mungkin saat itu saya menjadi emosi jadi tidak menunjukkan segak itu. Kamu meyakinkan tidak mengambil orang itu buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus selalu mengambil. Namun, ada juga keyakinan yang kita sangat yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marahkan. Hmm. Ya, saya bisa lebih aktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar.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 Okay, baik uh, Bapak Ibu, ini adalah inti dari materi disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, uh, saya ingin satu atau dua orang uh, bisa memaparkan kira-kira seperti apa dari video ini. Bisa hal positif atau yang ibu uh, ibu ingin utarakan aja. Silakan, boleh kasih utarannya. Terus siapa? Oke, okay, silahkan Bu Terima kasih Pak Hedra atas waktunya Dari video yang uh, sudah saya saksikan tadi Dalam video tersebut uh, Pertama, tidak langsung menjudge Kesalahan peserta didik Tapi menanyakan dulu Memvalidasi apa yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut Kemudian, uh, memvalidasi juga tindakan yang salahnya apa kemudian menanyakan keyakinan dari peserta didik tersebut perilaku-perilaku tersebut apakah itu sudah tepat atau belum kemudian untuk penyelesaian masalahnya pun, anak-anak peserta didik itu diberikan e, untuk me menyelesaikan masalahnya sendiri memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya jadi e, guru di sini hanya sebagai pemimpin, jadi dikembalikan hari itu Oke, itu sifat menurut saya yang terpenting yaitu tidak langsung mencontoh atau menjadi sifat siswa tersebut. Oke, baik, boleh tepuk tangan buat Bu Sila Terima kasih, Bu Sila Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Oke, kita lanjut Bu Hana. Oke, di sini uh, kita akan masuk ke restitusi yang tadi sudah kita saksikan bersama video yang terakhir nah restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat saat mereka kembali ke kelasnya atau ke kelompoknya nah jadi tadi benar ya kata Sila. memang dari video itu kita tidak langsung menyalahkan apalagi dengan e, posisi kontrol yang pertama menghukum Gitu ya. E, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak pikir panjang. Kalau e, posisi kontrol yang pertama ini e, tipikal hukum itu langsung gitu ya, tidak berpikir panjang ketika siswa berantem langsung gitu ya. Kamu dengan nada marah tanpa pikir panjang, tanpa dipikirkan lagi, setelah itu sudah langsung dihukum. Kamu keliling lapangan sekarang berdua atau langsung hormat di bendera. Uh, walaupun itu tidak disepakati oleh siswa, gitu ya Bu. Nah, uh, maka ketika melakukan uh, segitiga institusi ini, mungkin anak yang berantem tadi bisa dipanggil terlebih dahulu ke ruangan, kemudian ditanya, dikonfirmasi, gitu ya. Nah, langsung lanjut ke materi ketiga. Nah, caranya yaitu benar yang tadi disampaikan oleh uh, Bu Sila yang keempat puluh. Nah, ini ada segitiga restitusi, e, dimana mana segitiga restitusi ini yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika siswa tadi berantem, gitu ya, atau tadi e, yang di video itu berarti memaki-maki temennya, berarti kita mengkonfirmasi dulu apa yang dilakukan, apakah perbuatan itu menurut dirinya salah atau tidak. Kalau hal negatif pasti dia akan mengakui bahwa itu salah itu. Nah, setelah dikonfirmasi, divalidasi, baru menanyakan keyakinan. Nah, dimana keyakinan ini sudah disepakati oleh siswa atau oleh kelas yang tadi bukan berpraktek di kelas e, keyakinan kelas itu. Contohnya kalau berantem, apa nih keyakinan apa yang harus kita sepakati? Kalau memang membutuhkan hukuman, itu e, disepakati oleh siswa itu boleh gitu jadi memang tidak tidak e, institusi ini tidak semata semana-mana hanya e, melakukan e, validasi atau menanyakan keyakinan dan satu lagi menstabilkan identitas nah jadi memang kalau memang e, saat membuat kesepakatan kelas itu harus ada hukuman yang disepakati contohnya tidak e, membuat CHS atau uh, terlambat sekolah tidak mengumpulkan tugas. Nah itu pelanggaran ya Bapak Ibu. Sehingga memang ketika kesepakatan kelas itu uh, sudah disepakati, kita boleh dengan melakukan hukuman, dan hukumannya bukan dari kita, tapi dari kesepakatan kelas. Nah semuanya, uh, kalau siswa mengatakan atau Bapak, kalau di hukuman uh, tidak mengumpulkan uh, tugas hukumannya contohnya si A mengusulkan e, contohnya berdiri 10 menit. Kalau semuanya sepakat, ya sepakat. Kalau enggak sepakat, ya jangan. Gitu ya. Terus ada juga, Pak di, enggak, 5 ribu Nah, kalau menurut gurunya tidak pas, gitu ya. Tidak sesuai, e, guru itu harus meyakinkan kepada anak, karena memang ada sesuatu hal yang tidak semuanya Anak itu paham gitu ya, maksudnya e, Tanda kutip ini tidak baik nih, jadi si guru itu benar-benar meyakinkan lagi ke anak Nah, kayaknya kalau ini kita ubah dengan disiplin yang ini Alkah baiknya deh? Nah gitu, jadi saat membuat e, kedisiplinan kelas, kita sendiri sebagai guru tidak semena-mena Menerima semua masukan atau hal-hal yang sifatnya diintrusikan oleh anak Walaupun memang nanti kesepakatannya bersama-sama disepakati Nah yang ketiga yaitu menstabilkan identitas tadi jadi kita memang tidak boleh saat sudah melakukan restitusi inti dari disiplin positif ini yang pertama memang dipanggil dulu kita validasi tindakannya. setelah itu menanyakan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar atau sudah kamu ya setelah itu baru kita melakukan konfirmasi Gitu ya konfirmasi terkait dengan tindakan tersebut bisa memberikan solusi atau solusi tersebut timbul dari anak seperti yang tadi disampaikan e, posisi motor yang kelima sebagai manajer jadi anak sendiri yang memberikan solusinya mungkin guru juga bisa menambahkan solusi tersebut kalau yang dilakukan oleh bapak yang tadi terhadap e, siswa yang, siswi yang perempuan tadi itu memang lebih menggali semua ya menggali yang dilakukan oleh anaknya, sehingga hal demikian kita merasa, anak itu akan merasa nyaman gitu ya, merasa terbantu dengan masalahnya bukan menambah masalah gitu, bahkan ada yang ketika dia punya masalah wah saya takut dia pasti akan dihukum nah pasti memang akan dihukum karena memang sudah disepakati oleh kelas, namun ada sesuatu hal yang positif untuk dirinya e, kalau kita apa mendapatkan hukuman itu pasti akan waduh bagaimana ya gitu ya merasa bersalah banget gitu tapi sudah merasa bersalah e, pas kalau kita menghadapi guru yang tadi itu melakukan e, tiga restribusi, segitiga restribusi pasti masalah tersebut akan selesai tapi kalau langsung dihukum tanpa konfirmasi dari sebagainya ya akan bertambah e, banyak masalahnya bahkan tidak sedikit guru yang memperlakukan siswanya gitu ya dengan melakukan hal-hal e, yang sifatnya e, ketika dia melanggar aturan ya otomatis siswa tersebut e, merasa tidak percaya diri gitu ya dengan lima e, posisi kontrol tersebut baik e, bapak ibu e, setelah ini kembali dulu Nah dari restitusi ini ternyata restitusi bukan untuk menegus kesalahan Namun untuk belajar dari kesalahan Dengan melakukan restitusi kita tahu e, kesalahan siswa itu seperti apa Yang kedua restitusi fokus pada solusi Bukan pada masalah Jadi kita menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh siswa Yang ketiga restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri jadi benar-benar menggali e, diri siswa. Yang keempat restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang kelima restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi memang di e, restitusi ini kita lebih menanamkan kesadaran diri. Kesalahan apa yang saya lakukan? Gitu setelah itu restitusi memuaskan dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ini biasanya uh, kita lupa di poin kelima ini jadi ketika sudah melakukan restitusi uh, ada saja siswa yang dikucilkan saat dia tidak membawa buku atau kamu nggak usah ikut kelompok ini kamu tidak usah uh, ikut ini padahal sudah melakukan restitusi. jadi kalau sudah melakukan konfirmasi, sudah menyadarkan, sudah tahu kesalahannya, sudah selesai, maka boleh dikembalikan ke kelompoknya, ke kelasnya masing-masing, tidak dikucilkan, gitu ya. tidak diasingkan, uh, seperti itu. baik uh, bapak ibu, untuk materi kali ini uh, sudah cukup. untuk <tuh>, kegiatan ini mudah-mudahan <tuh>, <tuh>, Mudah-mudahan bermanfaat uh, untuk kita semua dan Bapak Ibu bisa menerapkannya karena hal ini memang baru ya uh, bagi kita awalnya sebelum adanya disiplin positif yang saya tahu itu pernah disiplin positif itu dengan cara apa kali kalian hal gitu ya uh, merojaan silahkan merojaan gitu ya di luar karena dihukum karena hukumannya nggak tahu suku hukuman berdiri katanya tidak positif gitu ya dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dilakukan padahal uh, disiplin positif tersebut yaitu dengan melakukan segitiga restitusi ya yang pertama tadi validasi tindakan menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas itu yang paling utama baik uh, itu saja yang bisa kami sampaikan setelah ini boleh diambil oleh kesimpulan uh, sama Bu Hana Silakan mohon maaf. Baik, Bapak Ibu, dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Suhendra dan saya tadi, bisa saya simpulkan bahwa pada saat kita memposisikan diri sebagai dari yang kelima posisi kontrol itu, ternyata yang paling tepat untuk peserta ini adalah sebagai manajer. Di sana kita bisa ke menghantarkan peserta didik kepada kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya dari segitiga restitusi ini kita bisa juga memperlakukan murid pada posisi di mana dia masih memiliki harga diri. Jadi dia merasa dirinya masih dihargai dan masih memiliki posisi yang benar. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan e, ke depannya hal positif ini bisa kita lakukan bersama-sama untuk peserta e, didik e, kita semuanya dan memberikan dampak positif bagi sekolah kita tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan, e, kurang lebihnya mohon maaf, saya beserta Pak Syedra, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu Guru semua. Uh, saya akhiri dengan membaca hamdalah, Alhamdulillahhirbil alamin dan doa penutup majelis Subhana Allah Terima kasih Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pamuji SwD untuk sekolah SDIT Rodotuljana tempat di mana para calon guru penggerak mengajar saya bangga dengan Bapak Ibu guru SDIT Rodotuljana yang mempunyai etos kerja tinggi serta selalu semangat dalam meningkatkan kompetensinya khususnya pada Bapak Ibu guru yang masuk dalam pendidikan guru penggerak angkatan 6 dari SDIT Rodotuljana bergerak, tergerak dan menggerakkan. Penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dipaparkan oleh calon guru penggerak SDET Rodeljana merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga pengimbasan ini bersifat permanen, tidak hilang ketika pengimbasan selesai. Kami berharap penyebaran pemahaman dan pengalaman ini turut dicontoh oleh guru-guru lainnya di SDIT Roda Jana khususnya dalam penerapan budaya positif umumnya pada praktek baik lainnya sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi selamat untuk para calon guru penggerak yang telah melaksanakan desiminasi dengan lancar dan tanpa kendala apapun Sekian, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursilawati guru kelas 4 SDIT Raudatul Jannah. Saya, rekan guru dari Pak Suhendra dan juga Ibu Hana Handayani, selaku calon guru penggerak angkatan 6 yang telah melaksanakan diseminasi disiplin positif. Menurut pendapat saya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Suhendra dan juga Ibu Hana Handayani sangat baik sekali diterapkan di sekolah saya. Karena masih banyak peserta didik yang sudah disiplin namun masih karena faktor eksternal. Bukan dari dalam diri mereka sendiri atau kita sebut sebagai faktor internal. Sehingga sangat perlu sekali menumbuhkan motivasi untuk peserta didik Selain itu, sebagai guru Saya juga menjadi tahu Bagaimana posisi kontrol terhadap peserta didik Dalam menangani suatu permasalahan Sehingga dengan adanya penyebaran pemahaman Mengenai disiplin positif ini Kita bisa bersama-sama melaksanakannya di sekolah Untuk mewujudkan peserta didik Yang berbudi pekerti dan juga berkarakter Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih kepada Pak Suhendra dan juga Ibu Hana Handayani atas pemahaman materinya, sehingga ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sebagai guru. Sukses selalu untuk Pak Suhendra dan juga untuk Ibu Hana Handayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.